Dia ya, ya. Hmm. Pablo Laputa nih, Instagram kakak ada Instagram kak? Ada. tuh kakak cari aja itu nanti follow, nanti biar aku, biar aku ini biar aku suruh Pablo chat kakak, Pablo chat kakak iya, ig iki- iki- iki- iki- ada iki- Itu iki- iki- iki- iki- iki- iki- iki- lah putih tak siapa sih dia itu kawan aku ya siapa ya itulah Pabla, yang Pabla itulah yang mau aku jodohin sama kakak kakak kakak ya lumayanlah, lumayan lah eh, lumayan dia nyemuk sama aku udah hitam begini eh Pablo itu umurnya udah 44 kak macam mana dia agak tua itu tak mau ah. Dua kali aku masih muda. Ya, udah, kakak itu maunya yang umur berapa? Kakak kan tiga ya? Sebentar, aku cariin. Oh, ada oh. Matthew. Matthew mau entahlah siapa lagi tuh? Nah, ini aku sebutnya ya. Apalah nama IG Matthew itu ya? dalam itu nantilah aku ini. Metyo itu adalah, eh cuk, enggak, Metyo udah punya anak, sihiro ya Allah. Janganlah. Kakek yang nggak mau yang punya anak itu nggak mau ya, duda-duda gitu nggak mau. Yang penting bukan suami orang. Tapi dia punya anak loh. Kepapa, anaknya diharap anakku juga, Saya jangan tuh tobelongan. Oh, si Mas Del aja. Hmm. Deli Montana, eh itu mon. Nih nama dia... Eh, jangan, Kak! Jangan, Kak! Astaga! Ya, ya Allah, mimin kontol! <laughs> eh, hey, ngapain? Min? aduh, aduh, wamad. Mimin, Maman, Mimin, Maman, mimin. <laughs> Lagi chat. cewek? weh, eh, weh, eh, weh, asli mana? Kalian, asli mana? Kalian suka bumi, Oh, kali. kali suka bumi. Iya, Romi, Kau... di mana? Bibir mana, Min? Di Jakarta, aku ini. di Jakarta ini atau dekat Sukabumi ke Jakarta mah. Aku tebak Ato, kalian. Apa, kalian, ya salah, salah. He handphone -nya handphone -nya itu, dimiringin. dimiringin. Tidak. Oh, gak, <laughs> salah, salah. Enggak, aku, aku bukan nebak aku nyuruh kalian. Aku nyuruh kalian handphone tuh dimiringin. Ini, ya, oh. Nah, kalau nah, udah gini baru mantap nih aku. Mantapnya. Gimana? apa <laughs> kabar kalian? Khabar, kalian? gila kali bang. suara kau mantul. iya mantul kayaknya. end spring ada? enggak ada. ada, lagi kerja. kalian itu pasti kerja, di, kerja, kerja mobil. di mobil. iya betul kali. tau dari mana bang? apanya nya? kerjanya? Oh, kok nanya nanya aku kok nanya -nanya. kerja apa? streamer. Mimi, ada, ada, ada, istri punya berapa bang satu jangan nambah udah lemak satu panggil istriku ya biar terpukul kalau ada, ada, empat dong biar pro ada, capek ada, lah ada, ada, ig ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, Uh, Kak uh, IG kalian IG aku ya, mau liat. kirim GoPay. Oke, okay, kirim apa nih, Min? GoPay untuk kalian makan-makan. Gak ada GoPay. Jadi ada dana, apa? Ada, dana, Dana, Ribet kali pakai dana, dana, dana, dana ini. Ya udah cepat. Ya bentar, Min. <laughs> kirim ke IG aku. Ke aku. Dari, dari mana nih? Tuliskan nama tuliskan IG kalian di sini, ini. aku mau kirim aku kalian. Kirim Tuh, Min ncep ncep ncep, tar aku dm <gul> kau dulu ncep underscore kau oh, ini oh, mau jajah setan ya? <let Loki> bukan ini sembilan sembilan sembilan sembilan air langka fm radio tu cep aku udah dm aku. kau, minta <inaudible> nomor, ini. nomor ini nomor dana nanti kuis ya, ya ya bentar mencet mencet iya min oh, kok tau aku? Kau, kau tahu, tahu aku tau lah aku suka nonton kau bang <laughs> nonton nonton, nonton di mana di ome lah di ome mencet <laughs> mencet <laughs> di nimo nimo yang yang tancet tancet aku mau kirim itu ya, aku udah bener, dm kau bener. ya bentar lama kok aku... cep, Oh dia lagi buka ini guys ah ah aku mau nanya ya. aku ini baru putus loh sama pacar aku kalau ketawa aku ketawa janganlah ketawa Kak Kakak ketawanya nular loh Kak, aku mau curhat kakak ada punya pacar belum udah punya suami aku punya suami aku mau curhat aku punya pacar namanya Fahri Jadi mirip lah Ya bedalah lah dia di Jerman, aku di Jakarta. Ya, tapi, ya, tapi kan gendernya sama aja. Eh, kakak ini di mana? Malaysia? Iya, aku mana orang Malaysia. Ada kakak Malaysia tak macam tuh. Aku ini pandai dah lama juga. Aku kak Malaysia kak. Lah macam. Jadi gini kak. Oh, <laughs> mereka kali wak, bocil-bocil zaman sekarang nih, ngapain kocil? Kontol <laughs> mantap, apalagi cil. <laughs> Astaga, bocil-bocil aku dibilang kau itu. Bapak, bapak, rusak-rusak! Astaga, maaf ya kalau kiko enak tahu Mantap, betul main FF enggak? Main. main, coba freestyle FF. Aku kasih diamond, bohong. Kok oh, enggak tahu aku youtuber? Enggak tau enggak tahu aku ini YouTuber. Enggak tahu. Coba Coba ông lihat. Siapa? Mimin helmet. helmet. Aku baju ini enggak siapa? Enggak tahu. Ryzen. Ryzen. Tahu kok Ryzen. Coba. Tahu. Wah, enggak. Cross Diamond, Diamond tahu. Tahu. Aku pernah tahu. main aku sama aku dia. Pan satu satu tahu? Eh re re re re <tuk> tahu? Re, eh eh 1, kalian mau diamond nggak? Mau. Diamond asli. Hah? Bisa ada yang bisa buka Instagram ada. di sini? Ada. Handphone yang lain Handphone tapi. Yang tapi. Oh. Sudah. Cari namanya di oh. nama nama Instagram ini aku. Instagram bisa banyak bacot, Warburg <coughs>